Talk somehow. Ya, saudara ya saudara Muhammad Khairul Nur. Ya saudara Muhammad Khairul Nur bin Muhammad Saya nikahkan dan saya kawinkan kau dengan seorang wanita bernama Noktina Binti. Bapak Tina Sarapan telah menguangkankan kepada saya pemenikahkan Putseri Tuh kandungnya terus berhentau dengan diberi Mas Kawin Perhiasan Mas seberat 10 lalu dibayar tonight Saya terima nikahnya saudari Dan Kawinnya saudari anak Tina binti Pak Tina sadar hal untuk diri saya sendiri Dengan Mas Kawin tersebut tadi Nogtina dan Erul, semoga Sakinah, Mawadah, Warahmat, Selamat beranboxing, bye-bye. Happy wedding Nogtina dan suami, semoga Sakinah, Mawadah, warahmah dan semoga cepat diberi momongan, dan sehat dan bahagia selalu, ya. Yeah. same but just, just keep me close if there's any way